Bila kita terus rapatkan barisan Dan tetap terus bergan tangan Tentu kita semakin di depan dan... Kita terus dapat kembang.